Hey! Gak mampu gunting la la, la la la la la Paling enak si orang bujang Jiwa manis indung disayang La la la la la la Satu-satu Hai, hey! pandan hey! Baju satu hey! Kering di badan Kursi malas hey! Di atas hai! Hey! Ngopi segelas hey! naku hai! Gula-gula ini menghibur diri Kecik ini Asik hey! gondang dia hey! Yang punya bini hey! Nongkrong di rumah Buah nangka hey! Dan buah gedang hey! Masih perjata hey! Boleh begadang Sekian gelas. Hei. Saya duluan. Anak aja lo cepet naik nek. Iya ya. hutang. Nih. enak Nenek, bagaimana sih? Mentang-mentang kopi ngutang dicampur sisik. <murna American temerian tiapun> uh, Itu makan kue onde. Gak kok nengak. umur lu gua. Ha ha ha. Ah, dah. Si si goblok ah. Suwo, <SILENCIO> apaan sih tempat ikumur. Ah. Ada cewek tuh kemariin. He? <SILENCIO> tuh tuh. Hei. AC. Cakep juga ceweknya. Ini <Bungan> cewek baru. Baru sih baru, tapi hati-hati lu. Orang tuanya galak kayak macan. Ah, baru kate kayak macan. Atau ke kebawa Eh, sekarang begini ha? Ha. Ayo, ya. kita taruhannya Sekarang gocap 50 mm -hmm. 50 perak, kita gantian tegur tuh cewek Siapa yang tegorannya disautin, dia yang menang Oke, okay? oke okay. okay, ya setuju, setuju, setuju. Nane, ikut, nih kecil. Ya, udah. <coughs> Ini baru cewek nih Buat dulu yang ngegorak <coughs> Pasti gua menang oh, taroan ya. ya, deh <guluh> nah, Cakep ya eh, eh, Hebat juga Pantes banget bini gua nih Pak Bini gua dong Kayak Rokulias Kaya. ya. bak deh Kutur rapi belum nih? Tuh Hah? Nah siapa duluan nih? <guluh> ya, siapa kayak <ke> duluan deh? <guluh> ya, <ke> duluan, deh? <guluh> gua mpe gerak gatel ngeliatnya Hehehe <guluh> Enak, sayang ya. <Caya> gak? Boleh dibawa dulu Ayo, tukar deh, tukar deh <guluh> <guluh> Daida Amit, amit Iya Jangan laku Jembrong Hilang gocapan gue Tengih pada lu eh Halo Widho Mau kebanyo? Kasih cie randang duo <tuk> Apa lo ngata? Muka lo kayak kudo Tua ngata diri Orang bego nah, lihat gue Halo Widho Lupa nge gue ya? Tambang banget, ye jee. <laughs> Cuma segitu aja nih, nggak ada lagi nih. Nggak ada. Lo lihat kalau Baik. gue yang panggil pasti dia nyaut. Kalau kagak, lo boleh iris kuping gue. Tulang, hmm. tulang, tulang. Kirain -kira, siapa? Onggang, Ah, Ah, Hebat lu, min. Pakai jimat apa sih lo? Jimat paling lebat. <ketan görüş unfair> Emang jago lu, min. Tapi lu bayarin kita semua dong. Jangan takut gue yang terakhir. <ketan görüş> cepet dong. Ah, baru kata cepe, Tuh oh, bakal lo nenek mau minjem lagi. Ada aku lagi, bayar minya. Oke, okay, jangan kuatir, go yang bayar. Jangan lupa min. Ah. Eren, ya, yuk. Ya, min. Hah? Jadi berapa duit cuma, Nek? Hah? Mmm. 400 perak. Ah. Enggak salah hitung. Kalau Anda ngomong bohong itu pantangan tuh. Masa bohong? Aduh jilaka Menang 300 Si Anen pinjem 100 Bayar minuman 400 Aduh kalau gitu gue nyang rugi dong Ah dong juga gue dah Ah lama orang yang belanja satu truk gak begitu lama. Deh bapak segitu curiganya. Hmm. Emangnya orang belanja seperti orang makan. Begitu ada makanan langsung diganyang. Orang kan mesti tawar-tawar dulu pak supaya jangan kemahalan. Pinter aja lo nyari alasan. Ada apa sih ribut-ribut mulu? Hmm. Pak. Hmm. Alasan apa sih kloipatras nemu diri? Sebodoh tiket mampus kek. aja ya bukan. Motong aja lo kalau orang tua ngomong. Hei, dengerin ya. Ini soal penting. Jangan coba-coba bergaul sama anak kampung sini. Bapak denger dia pada brengsek. Gandangan, bikin kotor otak. Itu kan baru kedengarannya. Cuma info. Kenyataannya kan belum tentu begitu, Pak. Diam. Kalau dibilangin lantas menjawab Ada yang makakan sama gilanya. Salah. Dapur hmm. Alah Udah Ini kan hari minggu Tentunya banyak orang belanja Lagian Anak baru pulang telat sedikit aja Sudah segitu ributnya Belum juga sampai pulang pagi Coba-coba pulang pagi hmm. Kalau gue gak cincang Apa? Cincang? Enak aja kalau ngomong Mentang-mentang tuh mulut kagak ada remnya Terus aja nyerocos? Hmm. Bukan begitu, maksud saya kan baik buat mendidik anak untuk masa depannya. Di mana macam makanan anaknya sih? Nah, di situ sendiri yang ngomong pakai cincang-cincang segala. Ah, itu kan ngomong aja supaya anak takut sama orang tua. Hmm. Tapi jangan pakai cincang-cincang dong. Hmm. Hebat tuh ya Kayaknya <im> <girly> <girly> capek Mana gue tahu, Taras turun gue tanya bayangan capek tuh ya akhir lagu akhirnya gue juga yang ngerjain bangas bang ada musim yang gak am eh. awasi pegang hati hati uh, gue taksi dong mir yang menang nih awasi gue tiba nih Ali, gua tiba nih. Pegang beladunya yang benar. Aduh, ha? aduh, aduh. Neneng, ya jenuh ngusap deh. Mas bodoh ah Yuk kesana yuk tak kesalahan lagi Ayo dong Beb Yuk hey. Beb Sapegalak, setan betul, hmm. ngeri gue lo, Hah mah, waduh, nyangkut di mana ya? Eh, sabang betul ya? sili segala layangan begitu aja nangis hmm. monyet lu ya malah gue patok berdarah Nih. Baru satu minggu gue tinggal sendiri kepala gue di dipatok. Hah? Dipatok apa? Patok layangan. Oh, jamak aja segitu sih. Katanya silat Cimane udah diliwatin. Masa sama layangan aja gak bisa mentil? Lalu <tuh> ya! Kayak kucing! Ini Pak, Ini siraman pada bapak yang botak nih. Siramen, kok pakai ginian Pak? Ayo lekas siram. Ayo lekas. Bagaimana rasanya Pak? Pukat ban, cap merah. suruh Bukan headshot, obat merah. Dongo. Gini-gini goblok, kapan miternya lo? Ngamuk pak Enggak bisa denger. <tuh> Makanya, kalau main di sarang macan, kudu hati-hati lo. hehehe <tuh> <tuh> Enggak tahu deh, nalayangan yang patok kepalanya, pale gua yang dicocol. Lu enggak lawan. Lawan anak aja lo ngomong. Bisa nyakar dong tuh macan hmm. Lagian lu tuh sendiri Dia kan calon mertua gue <laughs> Bisa aja lu <laughs> <Dilebati> lu <laughs> hmm. ah, Ngomong lu Lu kan golongan beli hijau. <laughs> Sambang lu ah, Udah tua bangke umulokotan begini lu belum kawin Lama-lama lama lu dimakan bulan Gak laku-laku Jumlah ah. pada ribut aja lu Bikin syah di warung gue aja lu ah Bikupa aja nih hostess. Pokoknya kalau lo pada nggak percaya, tar malam gue buktiin. Langit cerah seindah wajahmu, sayang datang awan hitam sekelam hatimu. Lah hatimu, Jangan kau bersedih diserahkan dirimu jangan sampai hidup ini merana selamu <Sungguh> <Sungguh> selamat malam malam maaf saya telah mengganggu nggak apa-apa. Oh iya sekitar belum berkenalan. Oh iya Amin. Tidak. Masih ingat sama saya? Yang di warung? Oh masih. Silahkan masuk. Yuk. Ah dari sini aja. Naik juga tuh anak. Hmm. Baik juga gali. Kayak hey, maling ke siangan. bang. Yuk. kenapa enggak <tuh> kodok kegencet ada-ada ah, aja aduh nyangkut lagi bolong nih ah, aduh. ah. ah biar dia bolong situ dah kemana oh dia tidur uh, Bapak tadi saya lihat pergi kemana ya Oh biasa setiap malam Bapak selalu pergi kadang-kadang rapat setan betul mogok lagi lantaran lo, Urusan lo urusanku berantakan. kacau balau habis gimana saran nombak cara sampai pagi belum tentu betul Mana kagak balat-alat. Lu sebut betul kelihatan, Gaji yang lu rusin, Minta tambah. Kerja lu gak becus. Hm. Jadi, bagaimana kalau sekarang bapak pulang naik taksi aja? Diam lu. Kenapa jadi lu yang atur gue? Apa bangkat lu? Hah? Dorong ada di mobil. Pulang! Sebenarnya cita-cita saya ingin sekali jadi penyanyi. Apalagi di bintang film Ah itu sih soal gampang Apalagi perempuan Goyang sedikit Suara lumayan Pasti sebentar bisa tenar Namanya Selangit Oh ya? Hmm. benar bang? Hah? benar Kecuali laki-laki Kalau kurang kuat-kuat iman ah Sudah benjol duluan sebelum nguap Tapi Kalau Ida mau Saya bisa bantu Latihan nyanyi dengan band teman saya hmm? Ya Saya rasa tidak mungkin Cita-cita saya tidak mungkin tercapai Karena Bapak tidak setuju Tidak setuju? Kenapa? Entahlah Malah saya sudah diancam Kalau saya terus menyanyi Saya pasti diusir Heran Di abad Apollo ini Masih ada saja orang tua yang berpandangan kolot Kuno Hah? Waduh. Hah? Babenya datang. Waduh, benar. Gue rasa nih dipermak si Amin ini. Nih biar apa ya, gue semalam ya? Siapa tuh ya? Hah? Bapak Ida rapatnya sampai pagi ya? Waduh datenglah gitu kunyuk. Uh. Saya jadi heran, betul betul heran. Kenapa ya, Bapak Ida jadi begitu? Saya nggak habis pikir. Masa jadi penyanyi aja nggak boleh? Kan kelihatannya Bapak Ida itu sudah begitu modern. Tapi kenapa masih kena penyakit kuno, kolot, benar-benar brengsek? Bersambung ya, siapa? Rasain lo ya Apa <tos> ya apa Rasain lo Nah dia berenang deh Lo boleh minum at empang gitu ya Kurang ajar lo ya Benda paling lo patok, diri gue lo hina ya Nih gue, tambahin lagi lo Apa Rasain lo ya La la la la la la la la la La la la la la la la lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal asik macam orang kaya aja loh <San> iya dong itu apa yang mesti dipikirin kaya ya belum tentu <San> duduk <kok. San> ini gua lagi latihan nyanyi minggu depan ada yang ulang tahun Gua mesti nyumbang tumben-tumbenan. Hmm. Ada kabar penting apa sih? Uh, penting agak penting sih Soal apa sih? Emang lu berdengar? Besok kan kesebelasan kita bakal ngelawan kesebelasan dongkrak Oh iya iya Gua baru inget Gua main ah, sebagai tukang tembak Ya mau Min, terus Bang Min, bawa Bang Min Ya Bang Min, terus Bawa terus Terus Bang Min, bawa Yang begitu aja diajak main Becus juga kagak, malu-maluin aja Aduh, oh, jatak deh minstu oh, loh. Oh, loh, ini telur penyu ikut main lagi Rana, nah, lu seibat bener deh Iya, enggak ngupi pertandingan nih Wah, gol deh tuh Enak blokon lejak main Ayo pulang yuk belum habis apa yang mau ditongrongin tunggu sih babe belum pulang ntar waduh kebobok lah nih Hah? eh Masit apa-apa nih bukan kan berdoa cek bukan gue yang duitin habis hape dong rantum rantum loh. Perang kali ya, sepatu asin nih. Udah ulang lagi. lengsek juga nih. ya ya, pagi pagi pagi. Pagi. Ya. Anggas. Ya, lang. Dengar. Ya, amin-amin. Ya, nih, dong. No. Ah, ya. lagi, ah ya, maju, to, aduh, dari cepat dulu, ah. ah. aduh, nyangkut dari tadi, Pak ah, gila, curang ah, ya ah, ah, ah, anak lagi sudah deh penalti tembak bang tembak eh salah sepatu no, ya terus bawa sini sini eh oh, oh. oh. mau dia Ya, bagi lagi terus. Bawa. Oh. Ayo, terus. terus <coughs> Oleh gue, copot! Oke, tunggu. Tidak, beneran? Gue mau ajak shopping. Hmm. Wah, palap-palap nih Gawat Bagus ya, Kaida Yang merah mm -mm. Oh, Enggak, bagus yang itu Juru yang ada kembangnya kecil-kecil. Bagus-bagus, tapi mah harganya. Ah, enggak ada yang senang, kok mudahnya bagus. Gara-gara yang lain deh. Enggak ah, kita payah yuk, Beb. Mahal enggak ya, Beb. Tapi kita masuk Beb. Berapa sih? <tuh> Selanjutnya, mari kita kantor polisi Mari, saudara Saya juga, Pak Iya, saudara juga Om, om Ini juga kayak copet Maaf, Bung. Mari, sekarang kita berangkat Sudah sore begini, belum juga pada pulang di di mana tuh anak? Allah, entar juga dia pulang, masa kemana sih? Lagian juga perginya nya ditemenin sama si Bib. Bukan begitu, saya khawatir kalau dia menyampurin anak, anak kampung yang pengangguran. Hmm, jangan suka nuduh sembarangan, nggak baik, berdosa. Saya kan udah bilang. Saya nggak sudi lihat anak saya bergaul sama kaum gelandangan Udah dah Jangan suka menuduh begitu Siapa tahu tuh anak-anak bapaknya orang kaya Anaknya orang-orang gede Nggak peduli Haram mata saya kau si lihat anak, anak kita bergaul sama anak-anak kampung Yang brengsek hm, mata kita bisa jatuh dasar kalau ngomong gak mau kalah Tiap hari ngomelin anak aja Sampai bosan ngedengerinnya hmm. Dari mana lu, pandai Gini hari baru pulang hmm? Lu ngeluyur sama anak-anak gelandangan hmm. Ayo, ngapu aja Begini, Pi Apa Papi, papi hmm. Oh ya Bapak Tadi kakak kecopetan, jadi harus berurusan ke kantor polisi. Berhabis juga, pak. Ah, bohong! Malah piter ngibul lo. Hmm. Bener! Bapak kalau nggak percaya, tanya aja ke kantor polisi. Bener, pak. Sekali dua lah ikan copetnya, Tapi untung aja ada yang bantuin. Ganteng lagi orangnya. Yang kriting kaget. Begitu aja mau nyopet, langsung aja dikacar. Terjadi di perkelahian. Hmm -hmm. Seru, hebat, percis kayak di bioskop. Eh -e? hmm -hmm. Waduh. Main kroyok lo untuk kena copet Dikroyok bener Tapi untungnya itu pemuda Pintang main karate Ya kak eh mm -mm. Satu persatu kang copet bikin dibikin kroyok. seru pak. <laughs> siapa dulu Kalau perlu rumah lo buat tanyok rubuh. Ngomong-ngomong <laughs> Siapa orangnya ya? Pasti bapak kenal Bapak kenal? Bapak kenal deh Kayak yang bener Yang mana orang ya? Oh iya beb. Tadi orangnya ikutin kita Mungkin masih ada di luar Oh iya pak, sebentar, berpanggil Mari masuk bang hmm? Ayo Gak salah nih Ayo, Ayo Sore om Ini dia manusianya nih B-benar, be, be, Pak. Dia pahlawan kita. Apa ya? Hmm, pahlawan. Tih, pahlawan, Pak. Pahlawan. Di pahlawan. Jangan lepas, lepas, lepas. <susuk> pak. Ah, gue gile. Akal bangsat. Bu gue kriminal. Gak bisa percaya. Ngawin, Bang. bang. <susuk> Orang gak salah ditonjok. <suk> Hei. Lu gak gak? Ini semuanya permainan sandiwara. Padahal dia sendiri, lada copet nih. Dasar lu buaya gile. Eh. Hah, eh. lu resah. Aduh, ya? Aduh. Nah, Aduh. Syukur lo. Maaf, hmm. oh, maafin Pak. Dasar lo ya. Sekarang paling lu kau patok. Saya nggak salah kok dipatok, Pak. Nggak salah lu, keluar, keluar. Ya, eh salah, ya. salah. Aduh, keder jadinya jadi Pak. Ah, bagaimana sih orang meluluhin malah degatak. Ah. Maaf ya Bang. Mudah-mudahan. Ya Maafin bapak saya ya, Bang Situ, situ, saya maafin Kecuali itu si botak Nehi nah. Ada apa sih ribut-ribut? Biasa Jangan patok, dipatok Gue heran Udah gede gini Masa diseruduk domba? Mbak? Ah, mak kayak dongeng aja Kami kalau menyeruduk gak pandang umur Semua umur juga jembat Ntar deh, Mak Obatin Aduh, gara-gara si botak Muka gue jadi babak blur begini hmm. Nanti lo dapet pembalasannya Mari Mak Obatin Apaan tuh, mak obat istimewa, kontan baik. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Tahan aja, gak baik. aduh, Kayak aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Malu, Mak, nyeritainnya. Alah, sama Mak sendiri. Pakai malu segala. Bilang aja terus terang. Itu, Mak. Kebentuk gagang sapu. Kebentuk bagaimana? Yang bener lu ngomong. Bener, Mak. Kena gagang sapu. Lu kalau ngomong kayak ke anak kecil aja. Masa sapu bisa mukul sendiri? Siapa yang mukul, sih? Siapa pamit, paham? Uh -uh. Oh iya, yang baru pindah, uh -uh. yang kepalanya botak, saru buat bara jui Cuy, si Ida, uh -uh. iya, mak gara-gara anaknya. Muka saya jadi bonyok. Emang lo udah lama denger, lu gilain Si Ida, udah deh, lu gak pantas sama dia. Dia orang gedongan, kita siapa? Cuma tinggal di kaleng kerupuk Antara bumi dan langit Bedanya Tapi anaknya kan suka, Mak Bapaknya aja yang galak agak karuan Habis Bagaimana jadinya sekarang? kalau babenya nggak setuju Apa yang mau bikin? Ah, peduli amat, Mak babenya Emang mau kawin sama babenya? kalau bisa sih, Mak anjurin Cari aja deh yang lain yang lebih gampang, yang gak bakal nyusahin diri lu ah, nggak ada jalan di situ mak pokoknya nasi udah jadi bubur tadinya kan saya mau berteman aja, namanya sekampung masa saya dihine terus-terusan biar bagaimana sekarang, saya bakal udak, sih gak gak bisa dari dulu kan gua udah bilang lu pada kagak boleh campur sama anak-anak kampung sini yang brengsek apalagi itu manusia yang namanya si Amin yang mungkin gini dempak eh? Dengan nggak salah apa-apa, Pak. Dia anak baik. Alah, dia bantuin kita, Pak. Coba kalau nggak ada dia, bisa melayang juga kan dompet Ida. Alah, lu tahu apa? Gua kan bekas buaya. Hah, tuh kan copet teman-temannya juga. Tusan warna udah diatur. Hmm. kamu gue sih nggak kemakan. He. udah. Jangan pakai diributin lagi. Kalau memang udah nggak suka masih Amin ya udah aja. Tapi itu anak, jangan pakai DP begitu dong. Udah, pada mandi sana, udah sore. Eh, tunggu dulu, ada undangan. Dari siapa, Bu? Tahu. Ini undangannya. Dari siapa sih? Dari Sinta. Teman SMP Kaida dulu. Mau kawenya? Bukan. Habis? Pesta ulang tahun. Hehehe Apa cenggar kegatelan. Mari kita turun. Turun kemana? Dansa Enggak, gue lagi kerap Alah Kita ajodin Agogo, yuk Gawat Gawat nih jansa maklum dong <tuh> Mana sih siapa biasa pacarnya mimpi <tuh> <tuh> apa semalam jangan menerkem dong ini kan lagu hot emplok aja ah ayo kicot cowoknya tuh yang mana itu yang baju merah Oh si Amin kenal dong teman sekolah waktu di SMA kasihan deh dia karena orang tuanya nggak mampu kuliahnya mandek eh kenapa nanya-nanya ada arti apa ah enggak cuma nanya dia kan tetangga saya oh tangga? dia pinter nangis lu oh ya sudah nyanyi dong <giranya> Oke, sebentar ya Saya beritahu kepada pembawa acara <tuh> Iya, iya Udah, udah Iya. Sudah Sampai pagi Udah habis, iya. udah. Iya. Udah habis oh. ayo Nggak aja ke belatung nangke Atas permintaan para hadirin sekalian Maka Kami minta kesediaan saudara Amin Vokalis dari band The Bodongs Yang sudah terkenal Untuk membawakan sebuah lagu Tepuk tangan untuk saudara Amin Kami persilakan pada saudara Amin Hadirin yang terhormat saya bersedia menyumbangkan sebuah lagu, tapi, ya, ada tapinya. Saya juga memerlukan bantuan seorang teman yang diam-diam mempunyai suara emas. Tepuk tangan untuk Sudari Ida. mare saya mengganggu Tidak Mau kemana? Baru juga pulang, sudah mau pergi lagi. <gadar> mau rapat? <gadar> Jam berapa pulangnya? Oh, mana bisa ditentuin? Ini kok rapat penting, rapat reaksi. Tapi kalau udah selesai, buru-buru pulang ya. Jangan nyusahin orang yang udah tidur. Beres. Mau kemana, ngeloyor? Uh, Sida mana? Di dapur, lagi masak. Oh ya, Beb? Ada di kamarnya. Beb. Ya, Pak. Sini. Cepetan. Ada apa, Pak? Panggil tukang kapur. Suruh ngapur tembok yang di depan, bagian atas. Yang ada keluar. Sekarang, Pak. Iya, sekarang. Eh, tapi ingat. Lu jangan panggil tukang batu, ya. Lalu ngaco lagi. Beres, Pak. <tuk> eh, Pak. Oh, Jaga dah baik-baik. Iya. Sewat betul sih ah, hmm, hmm. hmm. Nih. ini nih tuh, nah kalau si Ida bergaul sama dia, saya nggak larang. Sarian juga dia ngelayap, nggak apa-apa. Cuma orang kaya, hmm. yang kaya kan bapaknya, anaknya kan belum tentu. Eh uh, jawab apa aja. Nah di situ kalau ngomong nggak perlu kalah. Uh. Sore, Om. Sore, Oh, Damax. Silakan duduk. Duduk. Uh, terima kasih, duduk. Om. <laughs> terima aja selama berkelihatan? malam repot Om ikut papi Om. Jalan-jalan ke Hongkong, Om. Uh, shopping. <laughs> Begitu deh, Om. Uh. Tapi sorry, Om. Um. Oleh-olehnya lupa bawa, Om. Um. Oh, gak apa-apa. Yang penting kan selamat. Terima kasih, Om. Um. Uh, Ngomong-ngomong, mau ketemu sama Ida? Uh, iya, Om. Um. Bentar, Om um panggilkan. Baik, Om. Um. Ida? Ida? Iya, Pak. Tepat sini. Ada apa, Pak? Lekas, Lekas, Id. Ada apa? temen Ida, Namaksi. Halo Ida. Namaksi barangkali mau ajak jalan-jalan? Silakan. Halo. Ya, Pak, Ida lagi repot. Ibu nggak ada pembantu. Nah, kalau gitu ngobrol-ngobrol saja berdua, ha? Baik, Om, om. pergi dulu. Iya. Adik, terima kasih, um. da, Om. Da Om, <coughs> Kemana gue mesti jari tukang cat Barangkali bang Amin tahu, Pasti jadi dorong Nih birnya neng <tuk> <tuk> Minum bir juga neng Bukan buat bapak Hei Ucapur aja lo Yuk kita jalan Ngapain ngeladain orang gituan hmm. Mari Duh si kita sombongnya. <tuk> <tuk> <tuk> gua kata juga ape Nggak laku lo Lagi apes Memang udah nasib Nasib lo cekak Calon ipar gue Sebentar ya Ipar Ipar dari Hongkong Hei Bang Amin Ape mau kemana hmm? Bapak suruh tarik kangcat Tukangcat Hahaha <tuk> Habib pulang aja dulu ya Nanti Bang Amin yang cariin Bener deh. Bener Pokoknya beres deh Habib tunggu ya Enen Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Bener bang Bener Ada apaan sih? Kayak udah duduk -duk -duk setan aja Diam-diam nih mak ada urusan apa? Urusan teenager. Eh, kenapa jadi begitu loh, Min? Kayak kurang kerjaan aja. Apa-apaan sih loh? Mak bengong lihat gigi gondrong. Min. Lu udah sinting, apa, -apa gimana nih? Tenang aja deh, Mak. Aduh, aku jago Ma, nih, Mak. Ini anak, aneh bener. Pakaiannya sabar hari ganti-ganti. Dia minjem dari mana ya? Hei, Nate, apa kabar nih? biasa aja Di Bu Nek, ini duitnya kan duluan ya Mau ke mana nih, buru-buru aja? urusan Oke dah Rupanya kayak si Amin Permisi, anak-anak Rupanya sih kayak dia Sarap juga, tak alam. Bukan sarap, modern <laughs> Bener sakit, alam <laughs> Marinesi, bukain hmm? Manusia, Carlos, gak tau rencana gue, loh Bapak yang suruh bang Amin ngapur. Betul, bang Amin suruh ngapur. Mar masuk Pak, silakan. Uh, barangkali kalau tidak ada halangan, minggu depan mungkin juga Maxi mau ke Amerika ikut papi. Saya juga mau ke Kota Paris. Uh. Ada-ada joluwah. Pak, tunggu sebentar ya. Saya mau ambil tangga dan kapurnya. Uh. Kalau saya jadi ke Amerika, saya akan bawakan oleh-oleh sebaik istimewa untuk Ida. Terima kasih. Berikan saja pada orang lain. Hmm. Kayak kita, Pak. Eh, eh. Netang nggak sama kaburnya, eh. Pak? Kabur bagian atasnya, ya, Pak. Yang rapi. Jangan takut. pokoknya beres. Saya tinggal dulu ya, Pak. Tuh, belum pulang-pulang juga nyorang. Memang payah juga jadi laki-laki seperti saya karena sibuk di kantor sampai saya tidak merasakan hidup yang sebenarnya. Dan sejak istri saya meninggal, sewaktu jadi pengantin baru, sampai sekarang saya belum dapat jodoh. Ah, Om, bisa aja nah, panggil Om lagi. Cukup dengan kakak saja Itu kan lebih enak didengar <gifat> hmm? <gifat> Oh iya, eh lupa sih Sorry ya Kapan kita jalan-jalan? Ke Florida? Puncak? Atau Pelaburan Ratu? Kemana saja? Terserah, El Maaf ya Saya tidak diizinkan ibu pergi hmm? Pun kalau bisa Saya tidak ada waktu <tuh> Jangan gitu dong, It kita akan perlu relax, Eid Nanti Maxi bawakan mobil sport Maxi yang paling baru, deh, Hmm, bagaimana? Maaf, Max Saya tetap tidak bisa <tuh> ah, dan dipaksa dong Ayo, Max, aja, lah. Ayo dong, Eid Baru juga sekali ini Maxi mau ajak jalan-jalan Ngapain sih di rumah aja? Sekali lagi maaf, Maxi Bagaimanapun juga, saya tetap tidak bisa. Ajak aja wanita lain. Benar-benar buaya gila ini orang. Ya, tega bener, Ida. <SISU> Sekarang giliran lu gua kapur. <SISU> Kuli bas kau. Bagaimana, Da? Hmm? Ayo dong, Da. <SISU> <SISU> <Hah>? <SISU> Kurang ajar. Hei! Kuli! Mata lo buta atau pura-pura buta? Rengsek baju orang sampai kotor begini. Sorry, Om. Saya nggak sengaja. Hmm. Om, Om. Memang gua Om lo. Uh, sorry, kau. Eh, salah lagi, Blur. <tik> <tik> <tik> Skaat. Habis deh. Baju gua baru beli 30.000 ribu kotor begini. Maksi. Hmm? Maaf ya. Sebenarnya saya sedang sibuk membantu ibu di dapur. Uh, jadi... Ya, ya, saya mengerti apa maksud Ida Kalau begitu permisi, salam buat om Baik, yang disampaikan Permisi Mari Bajok deh, pokoknya tukang cover menang Maaf ya kak El kali ini, gak bisa menemani lama-lama Karena El, sebentar lagi mau kondangan Perlu kesalahan dulu Kondangan siapa? Dengan teman Laki-laki? Perempuan dong oh. Kalau udah ada kakak <laughs> Untuk ke salon dan beli kado. Terima kasih ya kak. Kakak pulang ya? Ya. Oh ya, ingat kakak akan cemburu benar kalau lihat El jalan dengan laki-laki lain. Ah, nggak mungkin. El akan tetap setia. Ah, mas Aida bohong. Bapak masih lama pulangnya. Terang-terang aja dulu. Minum kopinya bang. Eh, mari minum. Hmm? Hmm. Sedap kali ini kopi Ah kopi murahan Abang teruskan pekerjaan dulu ya Iya deh bang Ida juga mau bantu ibu di dapur hmm. Yuk hmm. Pergilah kau masak Jangan lupa sekol kang Ini kalau ini Udah ngopi tukang kapur Udah bu Eh bu oh siapa tukang kapurnya siapa kan bang Amin si Amin ha -ha. kok mau dia jadi tukang kapur rajin juga ha -ha. ya apa dia masih sekolah nggak lagi bu kabarnya orang tuanya nggak mampu ngebiayain otaknya sih boleh juga sekarang dia jadi biduan kesian juga ya ha? aduh kok bapak udah pulang celaka bang Bang, bapak udah pulang kok tuh? Akang suka ketinggalan. Wah, Wah. Oh, berapa ini? Mandi Gigi, gigi. gigi. itu lagi ah Tuh lagi, Pak pulang dulu aduh berat ini aku buru deh <laughs> jadi belaupatan begitu, dia kan kelar, eh, bapak Wah, setan lu ya? Udah tukang kapur lu ya, eh, turun, turun, eh, berdasar, turun, eh, nah, ya mau kemana lo, ya? Ha? Monyet, lu apain gue? Well, but